Halo semua, aku senang kalian sedang menonton video ini. Seperti yang kalian tahu, beberapa bulan ini aku sedang gemar-gemarnya bercocok tanam. Namun sayangnya beberapa hari yang lalu, aku mendapati ada tanamanku yang daunnya membusuk dan mati. Terkadang memang butuh lebih dari pupuk dan air untuk membuat tanaman tumbuh dengan baik dan subur. Yang pasti, aku sedih melihat tanaman yang sudah aku rawat tiap harinya, tapi mati begitu saja. Hal ini mengingatkanku, bahwa setiap makhluk hidup, ada saatnya akan mati, dan setiap manusia yang dilahirkan hidup, akan mati kemudian. Mazmur 89 ayat 49 mengatakan, Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Kematian adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap manusia. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Terlebih di tengah kondisi pandemik seperti ini, kita seakan diberitahu bahwa kematian bisa saja menghampiri kita dengan tiba-tiba. Ironinya, kita sering menganggap bahwa kehidupan kita adalah sesuatu yang abadi. Padahal kita adalah manusia yang rapuh. Terbukti kita bisa saja tiba-tiba hilang dari bumi ini hanya karena disebabkan oleh satu mikroorganisme yang begitu kecil yang kita sebut virus Corona. Saat-saat seperti ini, kita seolah diingatkan bahwa manusia itu lemah dan tak berdaya. Ingat, kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dalam Mazmur 103, Daud menuliskan bahwa Tuhan sendiri tahu dan dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Waktu kita terbatas di dunia ini, karena hari-hari kita seperti rumput, dia berbunga dan mati. Musa pun menuliskan di Mazmur Pasal 90, bahwa suatu saat, Tuhan akan mengembalikan kita kepada debu. Hidup yang singkat ini bukan tentang kita, tetapi berbicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang kekal untuk sebuah tujuan Kalau di video yang aku share beberapa waktu yang lalu mengenai tujuan hidup Ada beberapa orang yang memberi komentar dan bertanya Bagaimana aku bisa tahu tujuan hidupku? Aku menyarankan untuk membaca ayat penting ini yaitu di Mazmur 90 ayat 12. Coba renungkan dan aku percaya setelahnya akan membantumu sedikit lebih jelas apa sih yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupmu ketika kamu membaca ayat ini ya bukan berarti seketika ini juga kamu langsung tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu tetapi yang terpenting ketika kamu memiliki mindset ini maka akan membantumu untuk mereset waktu dan mengubah prioritas hidupmu. Keputusan apa yang kamu pilih yang menjadi hal terpenting yang akan kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini hingga bisa memberikan dampak kepada orang lain. Tuhan, Ajari kami menghitung hari-hari kami Ajari kami karena kami tidak bisa melakukannya sendiri Kami tidak tahu caranya Kami butuh tuntunan roh kudusmu Kami butuh engkau Tuhan Ajari kami menghitung hari-hari kami Karena kami tidak tahu kapan hari terakhir kami akan datang Aku tahu ini bukan hal yang mudah, termasuk aku juga. Karena ini berbicara mengenai rencana Tuhan yang besar dan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Rencana yang besar itu bukan tentang kita yang menjadi karakter utamanya. Bisa saja kita hanya memainkan peran kecil di dalamnya. Tetapi itu merupakan bagian terpenting dari rencana Tuhan yang besar itu. Tuhan ingin setiap kita menjalani hari-hari kita dengan tujuan. Dan selama kita hidup di dunia ini, Tuhan punya tujuan di dalamnya. Dia ingin kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak rohani kita kelak. Seperti bapa sayang anaknya. Seperti itulah dia mengasihi kita. Karena dia tahu kita sangat rapuh. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Dia tetap mencintai kita. Tanpa batas. Dia adalah bapa, Dan seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Begitulah. Kasihnya